Semenjak itu, waktu dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneruskan sisa hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Dan banyak orang seperti ini, ada juga sekretaris, ya orang kepercayaan ayah saya di Makassar. Dulunya saya tahu waktu saya masih kecil, saya masih SD, orang ini perbuatannya masih banyak, perbuatan kefasikan, gitu kan. Maka saya tahu sendiri perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukan, tapi semoga Allah tutupinlah, semoga Allah maafkan. Subhanallah, beberapa tahun setelah itu saya lihat. Saya pas kuliah di Madinah, saya pulang liburan Terus saya lihat orang ini kok berubah gitu. Azan ke masjid gitu kan. kebetulan waktu itu ada pabrik seng yang dibuat yang dimiliki oleh ayah saya. Orang ini kerja di situ gitu. Maka saya tanya, kenapa kok eh, om, saya panggil om itu, kenapa kok bisa berubah seperti ini Dia bilang, saya mimpi Khalid, saya masuk ke neraka Dan ini sebuah nikmat yang Allah kasih buat dia ya dan lihat neraka dan saya lihat orang disiksa, orang dipukul, orang dicincang, orang macam-macam Dan tangan saya ini dibelenggu dengan rantai, dipegang oleh satu orang yang saya tidak bisa lihat wajahnya Kemudian saya diperlihatkan, seakan-akan saya sedang digiring ke satu tempat siksaan yang akan saya disiksa Terus kemudian saya dalam sementara jalan terus saya memohon Apa saya masih bisa kembali ke dunia, saya mau memperbaiki hidup saya ya. Orang itu tidak jawab, sampai dikelilingi semua tempat-tempat siksaan ini Dan saya lihat sendiri orang teriak, orang kesakitan, orang ini. Sampai akhirnya dia mengatakan, masih ada sisa umur yang tersisa buat kamu, kalau kamu mau tobat masih bisa. Kemudian dia pun akhirnya, bangun dan sadar, mulai semua itu jadi menjadi orang baik, dan Alhamdulillah sampai sekarang Masya Allah, orangnya sudah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu